Bapak-Ibu sekalian, takwa bila sudah didapatkan Itu adalah sebuah anugerah yang tak terhingga Sebuah anugerah berlimpah yang luar biasa ya. Allah berjanji, siapa yang sudah berusaha saja Belum takwa, berusaha saja untuk takwa, Maka janji Allah di surat at Surah ke-65, ayat ketiganya Allah berjanji akan melepaskan dia dari segala persoalan yang sedang dialami Diberikan jalan keluarnya, dan bila membutuhkan rezeki apapun Allah berikan bahkan nyaris tak bertepi terus berlimpah. Perhatikan janjinya: Wa mayyatakillah ya jaandahu makroja. Siapa yang berusaha bertakwa meningkatkan ibadah kedekatannya kepada Allah maka Allah akan lepaskan dia dari segala persoalan yang sedang melilitnya. Dan kalimatnya makroja menggunakan isim nakirah. Dalam bahasa Arab itu bentuknya umum. Jadi apapun persoalannya, Anda punya persoalan di rumah tangga, punya persoalan di kantor, punya persoalan dalam lingkup sosial kehidupan kita. Allah akan lepaskan dari segala problematika yang sedang kita alami itu. Tidak cukup sampai di situ. Wa yarzuqukum min la Allah akan berikan ia rizki subhanallah, min ghairi min haitsu la dari segala hal yang tidak bertepi dan bahkan tak kita duga ya. semoga bagian pertama ini kita dapati bahkan Allah berjanji di ayat yang lain Wa min yusra. siapa yang berusaha bertakwa kepada Allah maka Allah akan mudahkan segala urusannya ya. bedanya dengan yang pertama kalau yang pertama tadi ada persoalan kalau yang kedua tidak kita ingin memulai suatu aktivitas Allah mudahkan bagi para ayah, anda bekerja, anda akan dibudahkan. ya Kemudian siswa yang sedang sekolah, belajar, akan dimudahkan. Para ibu dalam mengurus rumah tangga, akan dimudahkan. Maka puasa, memacu kita untuk berlatih takwa. perhatikan kalimat Qur'annya. Ya ayuhal amanu, kutiba alaikum wasyan, kama kutiba ala min qablikum, la'illakum tat-taqon. Tat itu artinya latihan takwa. Di selama Ramadan, kita dilatih kita dilatih untuk meningkatkan taqwa kita tat terulang 19 kali dalam Al-Quran ya. tapi ingat ya, saya sering sampaikan tat itu latihan yang diikat dengan kalimat la'allakum sebelumnya kalimat la'allakum ini terulang 69 kali di Quran bila satu ayat diawali dengan kalimat la'allakum ini menunjukkan pesan kepada kita bahwa tidak setiap orang yang puasa itu sekali lagi tidak setiap orang yang puasa itu akan berhasil dalam latihan takwanya, Kecuali orang yang serius dalam menjalaninya Kecuali orang yang serius dalam, dalam menjalaninya Jadi jangan heran kalau, mohon maaf ya Hari pertama misalnya banyak orang yang bergabung untuk beribadah Masjid jadi penuh, tilawah Quran jadi banyak dan sebagainya Itu bisa menurun pertanyaan menurun ya, Akhir jadi menurun Kenapa? Karena tidak setiap orang akan berhasil Kecuali orang yang serius Nah kalau sudah selesai latihannya Dirubah kata takwanya Menjadi takwa yang sesungguhnya Yang benar dilakukan Karena Allah murni tak bercampur Kalimat benar yang berasal dari Allah Itu disebut dengan hak ya. Di benar itu ada dua istilah dalam bahasa Arab Satu as -sidku. Sidku itu kebenaran Yang mungkin diragukan oleh sementara orang okay. Insya Allah Pak wali kota akan datang ke sini Hari ini jam 10 yeah. Sementara orang yakin Tapi masih ada yang ragu Masa? Yeah. Jam setengah 10 masih ada acara kok ya. Yeah. Misalnya di, di tempat ABC dan sebagainya Nah kalau kita Ada satu kebenaran yang masih diragukan oleh sementara orang Itu Sidkun Sidkun yeah. Kalau orang percaya namanya Sodik tapi kalau sangat percaya sekalipun itu meragukan, maka ditambah dari sodik menjadi sedik Abu Bakar kenapa digelari dengan sedik karena beliau percaya pada apapun yang disampaikan Nabi, sekalipun orang meragukannya ya. tapi kalau satu kebenaran yang tidak mungkin ditolak tidak akan ada keraguan lagi itu disebut dengan hak hak, hak, kof ada tashdir, hak karena itu kebenaran yang datang dari Allah itu bukan sidkun tapi haq al mi minal Nah orang yang latihan takwa kalau latihannya benar bukan sitkun. di kalau sidkun itu sifatnya saat Ramadan rajin ke masjid Ramadannya selesai, selesai ke masjidnya okay. saat Ramadan rajin tilawah Quran selesai Ramadan semakin menurun atau hilang tilawahnya saat Ramadan yang gak minta dicari-cari Yeah. maaf, orang nggak minta pun dicari, apa dicari anak yatim dicatat, selesai Ramadan lupa, yeah. yang di depan rumah pun nggak terlihat, nah itu baru sedkun, tapi kalau betul-betul menjadi hak, hak takwanya nah kalau sudah di Quran, kalimat hak disandingkan dengan takwa maka takwanya dari takun dirubah menjadi tokoh. Maka diingatkan oleh Nabi dalam setiap kali pertemuan taklim khususnya khutbah Jumat di sitir surah Ali Imran ayat 102 ya hakka di orang yang berhasil siamnya berubah takwanya dari latihan menjadi hakka tokati nah bapak ibu sekalian mudah-mudahan kita termasuk golongan yang hakka toqati itu dan Subhanallah saya bergembira dan bermohon kepada Allah. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian di Toha ini dicatat sebagai amal soleh yang bisa memberatkan timbangan kita di akhirat.